Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menampilkan password dari akun Google yang ada di HP kita ya biasanya ketika kita akan login menggunakan akun Google yang sama di HP lain terkadang kita lupa untuk passwordnya ya nah daripada kita mengganti password sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa password dari akun Google kita ya dan cara untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya untuk di HP Android, silahkan kalian gunakan aplikasi Chrome. Dan jika sudah, berikutnya silahkan kalian login menggunakan akun Google yang ada di HP kalian. Berikutnya sekarang klik titik tiga yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Kemudian pilih setelan. Berikutnya pilih sandi. Kemudian di sini kita cari untuk akun google.com. Nah, di sini ada dua ya. Dan untuk contoh, salah satu saya lihat untuk passwordnya. Nah, di sini akan tertulis di bagian atas nama akun Google. Dan di bagian bawah ini untuk passwordnya. Kemudian kita klik di sini untuk menampilkan password. Nah, kalau ada permintaan untuk sidik jari ataupun pola, kita lakukan saja. Dan sekarang untuk password sudah ditampilkan. Berikutnya kalian bisa login di HP lain menggunakan akun Google yang sama. Oke, okay, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Dan kalau kalian di sini tidak menemukannya, maka silahkan kalian masuk ke situs password google.com. Ya, ini dia. Silahkan kalian klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian kita buka. Berikutnya di sini akan ditampilkan untuk password yang ada tersimpan di akun Google kita. Kita pilih google.com. Nah, tetapi kelemahannya untuk cara ini, kita harus memasukkan password ya. Jadi, sama aja bohong sebenarnya. Nah, di sini biasanya ada dua opsi yang bisa kita pilih. Pertama, memasukkan sandi. Dan yang keduanya adalah dengan memasukkan pola ataupun sidik jari yang ada di HP. Kebetulan untuk di HP saya ini diharuskan untuk memasukkan password ya, jadi nggak bisa. Berarti yang bisa saya tempuh adalah dengan cara melihat password di menu pengaturan Google Chrome seperti tadi. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui password akun Google kita yang tersimpan di HP. Semoga tuturan singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.